kilometer 39 arah Jakarta. Itu tuh ada lubang gede banget. ini ada 20 mobil lebih Viral di media sosial, puluhan mobil mengalami pecah ban di ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Tepatnya di kilometer 39500. Diduga kejadian tersebut pecah ban itu terjadi oleh faktor kondisi jalan yang rusak dan berlubang yang membuat beberapa mobil yang melewati jalan tersebut mengalami pecah ban. Kejadian serupa di beberapa mobil Video yang menunjukkan puluhan mobil pecahban tersebut menjadi viral di media sosial. Makan diunggah oleh akun gosip. Pada keterangan video akun Instagram Urban Cikarang, sedikitnya 25 mobil mengalami pecahban di jalan tol Cikampek kilometer 38 wilayah Cikarang Pusat Cibatu pada Minggu 7 Februari 2021 malam hari. Kerusakan itu imbas jalan rusak di tol Japek Kilometer 38 wilayah Jika Cikarang Pusat Cibatu Dalam video berdurasi 59 detik tersebut Terlihat beberapa mobil terparkir di bawah jalan tol Terlihat ban mobil pecah Serta sedang dilakukan perbaikan oleh pemilik mobil Mobil-mobil tersebut mengalami hal serupa yaitu pecah ban Kejadian tersebut dibenarkan oleh pihak jasa marga Jasa marga mengakui adanya kejadian tersebut mereka pun mengaku dan akan bertanggung jawab atas kerusakan yang diderita para pengendara mobil. Tak hanya itu, jasa marga juga menyebut langsung melakukan perbaikan jalan rusak tersebut. Pelaksanaan perbaikan juga dilaksanakan di malam kejadian itu. Dan telah selesai pada pukul 01 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan pihak jasa marga meminta maaf atas kejadian tersebut. Kami akui kejadian tersebut benar adanya dan kami mohon maaf atas kejadian yang dimaksud kata General Manager Representative Office 1 Jasa Merga kutip dari Tribun News untuk beberapa kendaraan yang mengalami pecah ban sambung dia, Jasa Merga akan melakukan ganti rugi sesuai ketentuan berlaku kendaraan yang bocor atau pecah akibat lubang kemarin saat ini tengah kami proses klaim ruginya sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan paparnya